tadi bohong saya sebagai tidak ada Jadi, aku sangka cinta tiri Beza, baba, mandar, masih, Bang Riki yang punya rasa.